Nah ini bulan Ramadhan Daily Hotel Festival Jadi ini kita disponsori oleh Gary luar biasa, terima kasih banyak Nah ini untuk event highlight-nya nanti akan dilaksanakan selama uh, bulan Ramadhan ya Jadi eventnya ini 24 jam, ada event pameran selama 24 jam Nah nanti kita juga ada talk show juga jam 15.00 dan nanti selama itu juga kita akan ada taping eh, apa musik religi, terus juga ada beberapa promo-promo video dari teman-teman hoteliers yang sudah bergabung seperti itu. Dan kami juga nanti eh, melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan dan -kegiatan, Hybrid Event. Nah tentunya kami juga ada kolaborasi dengan agenda Kota ID dan Medical Tourism Indonesia selama acara nanti selama satu bulan ke depan di bulan Ramadan nah nah tentunya selama Ramadan ini adalah event pertama ya mungkin nanti ke depan kalau misal uh, ramai akan kita bikin uh, setiap tahun karena Awalnya memang problemnya adalah banyak teman-teman yang eh, selama Ramadan beberapa tahun yang lalu itu, karena kami Daily Hotel Center adalah media sebenarnya. Jadi media yang di mana teman-teman hotel atau orang yang tertarik di dunia perhotelan atau tanya tentang promosi perhotelan, apapun itu, itu mereka akan buka, eh, apa, buka up worksatnya kita, Daily Hotel Center ID. Karena di situ teman-teman PR, Markom, dan juga teman-teman independen writer kita itu nulis tentang eh, promosi hotel yang ada di seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, selama ini, selama 2-3 tahun terakhir itu banyak, karena kita setiap bulan Ramadan itu akan bikin listing ya, listing uh, artikel terkait dengan promo uh, buka puasa Ramadan di hotel bintang 4, bintang 5, bintang 6, ya eh, bintang 6 nggak ada, bintang 3, seperti itu, di beberapa kota. Dan saking uh, banyaknya, nah, traffic kita hingga menyentuh sampai 2 juta, sampai 3 juta di tahun 2022 kemarin, kita bisa sampai... Uh, kunjungan kita sampai dua Kunjungan selama Ramadan itu rekor buat buat kami yang uh, website di hotel. kayak gitu, dan yang banyak juga yang bertanya secara langsung, baik itu via email, baik itu via DM atau bahkan via WhatsApp. Uh, bookingnya uh, kalau mau pesan buka puasa, bookingnya di sini bisa nggak? Kayak gitu jadi banyak uh, karena kami bukan website booking uh, sistem. Nah, karena kita cuma lebih ke fokus ke medianya. Nah, akhirnya kita langsung lempar ke hotelnya masing-masing, seperti itu. Nah, di saat itulah kita berpikir untuk membuat sebuah platform di mana nanti akan ngebantu teman-teman hotel dan teman-teman uh, yang cari informasi-informasi atau mungkin uh, window shopping atau melihat uh, ini promo hotel mana nih yang mau dibuat untuk acara buka bersama bareng teman-teman, bareng teman kantor, bahkan teman keluarga, dan segala macam, hanya... Di satu kali klik di satu website, nanti akan melihat banyak promo, istilahnya pameran-pamerannya. Tapi secara virtual, kita bikin di uh, apa namanya, di satu aplikasi seperti itu. Namanya mungkin kita kolaborasi dengan apa, apa, apa, Pak dia di Belakang yang kerja yang dulu, uh, biar di ada beberapa kegiatan, salah satunya juga nanti akan ada interactive talk show, ada iftar package, ada Ramadan uh, promo, bahkan juga ada charity flash sale uh, promo teman-teman hotel yang punya produk-produk uh, yang ada flash sale nanti boleh nanti bisa kolaborasi dengan kami. Nah, target kami mungkin ada sekitar 100 hotel yang akan diikuti oleh di 7 kota di Indonesia. Nah, ini uh, misi kami sih sebenarnya kita pengen teman-teman itu bisa langsung engage ya ke hotelnya masing-masing, bisa direct booking, membiasakan diri by direct booking itu lebih bagus. Ketimbang mungkin memanfaatkan harus ke ke OTA ya, tapi nanti tujuan utamanya adalah kami punya visi untuk ningkatin pemesanan pakai buka puasa. Kita tahu selama Ramadan pasti ramai banget di semua hotel uh, di Surabaya, tapi dewat uh, justru momen seperti ini harus kita manfaatin untuk uh, traffic ke produk-produk yang lain bukan hanya untuk ke Ramadan produk Ramadan saja tapi juga mungkin produk meeting atau mungkin mice-nya atau mungkin juga produk apa namanya produk-produk dari hotel yang lain yang mungkin nanti dilewat lewat, lewat momen ini yang biasanya orang trafiknya lagi banyak cari enggak hanya cari produk buka puasa saja tapi juga produk-produk yang lain yang ada di hotel itu bisa didapatkan oleh pengunjung seperti itu dan ya intinya nanti akan setelah orang tahu nama hotelnya ada produknya apa Mungkin akan melihat berapa jumlah Instagramnya Mungkin kita berharap teman-teman masing-masing bisa lebih meningkat Karena mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan kami Bikin giveaway bareng kayak gitu bisa ningkatin jumlah follower dari teman-teman semuanya Nah ini apa yang akan kita lakukan selama Ramadan Nah ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa kerjakan tidak hanya uh, virtual expo, tadi yang pertama mungkin ada virtual expo, virtual hotel expo. Sebenarnya kita kami ingin bikin virtual expo itu secara uh, offline ya. Tapi uh, mungkin karena keterbatasan waktu, tempat, dan jarak di antara karena banyak teman-teman juga yang nasional yang mungkin selama Ramadan itu pasti sibuk banget kalau ikut secara offline pasti agak ribet juga pastinya jadi kita bikinnya secara virtual nanti tetap bisa berinteraksi dengan uh, para pengunjung, baik itu nanti mau download brosur, mau one-on-one uh, -on -one meeting, bahkan juga mau janjian meeting, termasuk juga kalau mau nanti uh, apa namanya, mau download secara lewat WhatsApp atau bahkan lewat sistem engine yang sudah disiapin oleh masing-masing, baik itu dari tim Daily Hotel ataupun nanti dari pihak Uh, apa namanya dari hotelnya sendiri seperti itu nah yang kedua nanti ada iftar promo Nah selama acara nanti akan ada uh, list uh, iftar promo masing-masing kurang lebih ada sekitar 100 uh, hotel itu tadi di beberapa tempat dan uh, kalau uh, booking juga bisa langsung lewat situ dan yang ketiga kami akan ada kegiatan interaktif talk show. Nah, kita ada kolaborasi dengan medical tourism ada 15 rumah sakit lab klinik juga yang uh, bekerja sama dengan kami. Nanti akan kita bikin di salah satu hotel teman-teman yang uh, sudah bergabung di uh, acara ini seperti itu. Nanti kita kita bikinkan temanya pun juga nggak cuma soal kesehatan tapi juga mungkin ngomongin soal marketing, soal keuangan bisnis atau kreatif yang lain-lain. Seperti itu. Nah, Yang keempat ada flash sale Ramadan promo. Nah, Baik itu mungkin booking kamar. Atau mungkin promo-promo uh, yang lain terkait Ramadan. Atau bahkan lebaran. Atau bahkan mungkin untuk halal-halal. Atau mungkin yang lain. Atau ngomongin soal wedding. Atau dan lain-lain. lah paling paling enggak. Teman-teman karena pasti banyak banget yang bisa uh, pengen ditahui oleh user. Seperti itu. Dan ada musik religi juga yang akan kami uh, live-kan di streaming. Lewat streaming nanti nah bahkan karena kalau streaming ya karena uh, streaming itu di di jam kerja aja nanti sampai jam 4, gitu tapi sisanya nanti bisa diakses uh, di streaming kita 24 jam ada event yang uh, berlangsung selama 24 jam nanti nah, kapan aja bisa chatting kapan aja bisa melihat uh, promosinya bisa download brosurnya biasanya kalau uh, apa namanya bisa berinteraksi dengan semua user nanti semua pengunjung yang berlaku di sini dan yang keenam ada Charity Humanity Ramadan kita ada kerjasama-sama pecinta yatim Surabaya dan ada bagi-bagi takjil shahur terus dan bagi-bagi Al-Quran juga di beberapa uh, apa namanya mushola dan uh, masjid nantinya yang ketujuh ada Halti Ramadan nah, ini karena lalu kita sudah uh, sempat bikin juga event ya nah uh, ada halte yoga, terus ada medical check up. Ini di tempatnya Bahana, Peak, kemarin mungkin mudah-mudahan nanti di Ramadan ini kita akan bikin event lagi di tempat-tempatnya teman-teman juga yang lain seperti itu. Nah, yang tadi, ini ada juga yang masih belum tahu tentang virtual expo, hotel virtual expo-nya seperti apa. Nah, nanti eh, Virtual Expo sama halnya kayak pameran pada umumnya, cuma ini bedanya virtual. Mungkin teman-teman yang sudah sering selama pandemi kemarin itu sering ikut pameran virtual dan segala macam, nah kurang lebih hampir sama seperti ini, cuma nanti kita bikin yang lebih simple lagi dan nggak terlalu berat, mau diakses baik itu di mobile ataupun di desktopnya masing-masing dari teman-teman, nanti tetap bisa berinteraksi dengan eh, pengunjung biasanya, Uh, exhibitor itu para yang buka but itu kan uh, perlu uh, apa namanya perlu diskusi atau mungkin yang visitor itu pengen tanya atau pengen brosurnya nah nanti brosurnya itu nggak dikasih dikasihkan tapi di download dan pengen lihat video-video promonya seperti apa nah nanti tinggal di play saja karena kita terintegrasi sama YouTube dan uh, mau chatting di-chat di dalam aplikasi bisa mau chat langsung via WhatsApp juga bisa nanti bisa kita terintegrasikan sama WhatsApp juga dan ada juga produk link yang nanti bisa diinformasikan di situ untuk bisa melihat layanan atau promosi-promosi apa yang lagi teman-teman hotel bikin seperti itu. Dan juga ada streaming 24-hour, nanti kita bilang di apa connect sama YouTube-nya daily hotels seperti itu. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini nanti tampilan gate-nya, user akan melihat tampilannya seperti ini. Ada handbook di sini ada fitur untuk streaming, ada connection itu connection satu sama lain dengan pengunjung yang lain nanti saling berinteraksi ya. Terus juga oh ya handbook tadi itu untuk download aplikasi download brosur, untuk bisa download um, materi atau bahkan lihat video dan lain-lain. Nah, ada juga eksibitor, data exhibitor nanti siapa aja yang menjadi partner uh, di kami nanti yang exhibitornya akan kita tampilkan seperti itu. Ada schedule, ada sponsor. Bahkan sebelah kanan ada foto, foto booth. Nanti bisa kita buat campaign-nya setiap hari, atau mungkin uh, dua hari sekali kita akan rubah campaign-nya dari teman-teman Markom, teman-teman uh, hotel yang bergabung. Silahkan, misalkan ini foto booth yang nanti uh, orang cukup mengupload fotonya aja, nanti bisa di-download dan bisa di-post di, di Instagramnya masing-masing. Seperti itu, jadi bisa dibuat kampanye untuk bisa bagi-bagi voucher, atau voucher uh, buka puasa, atau voucher uh, menginap, dan lain-lain. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini handbooknya tadi ini berupa poster ya nanti bisa di download. Ini di sebelahnya ada juga ada video, ada dokumen juga. Dokumennya nanti bisa berupa Excel, PDF atau bahkan yang lain. Ada video ya seperti biasa ya. Seperti nanti video akan play. Dan nah ini selanjutnya ini halaman streaming. Nanti streamingnya akan seperti ini tampilannya nanti video-video. Uh, yang akan looping dari video promosinya teman-teman bahkan juga ada video uh, apa namanya musik religi ada juga talk show talk show yang sudah kita lakukan di beberapa uh, sebelumnya hari sebelumnya baru nanti uh, kita akan tayangkan di sini seperti itu nah ini nanti akan terbagi seperti ini ya nanti uh, exhibittornya siapa aja di hotel bintang 4 bintang 5 bintang 2 bintang 3. Yang atau mungkin ada nanti, ini ada uh, fitur untuk yang sponsor juga. Nanti ada dapat boot juga. Nanti di situ nah, kita tampilkan. Nanti di sini, Nah sebelah sini ada foto ada boot. Nah, ini bisa chat langsung. Kalau yang fitur ini bisa chatting langsung dengan semua, peng, semua yang berkunjung di sini. Siapapun nanti bisa chat seperti itu. Yang berkunjung bisa satu sama lain, bisa saling berinteraksi. Dan ini selanjutnya, nah ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Tampilan bootnya nanti ini karena ini belum didesain. Nanti kita kasih filenya, kita berikan ke teman-teman bisa diedit sendiri atau bahkan kalau memang butuh bantuan nanti kami yang akan bantu untuk bisa ganti logonya atau banner promosinya. Tampilan bootnya seperti ini, karena virtual ya tetap seperti ini. Ada handbook juga. Kalau yang tadi untuk umum handbooknya, bisa pengunjung umum. Nah kalau yang ini udah masuk ke... Uh, Butnya masing-masing jadi, kalau teman-teman punya uh, brosur sendiri nanti ya, brosurnya di hot, di hotel tersebut. Misal seperti itu, termasuk juga promonya. Sebanyak-banyaknya nggak ada batasannya, boleh dikirim, bisa di-upload di sebanyak-banyaknya. Brosur wedding, brosur buka puasa, brosur lebih halal, bahkan brosur apalagi ya. Pokoknya, brosur promosinya hotel-hotel semuanya bisa dipublikasikan di sini. Seperti itu dan ada produk di sini. Nah ini yang akan nanti nge ke beberapa produk-produknya. Nanti kalau misalnya ada link WhatsApp, link ke produk misal sistem buat booking buka puasa atau bahkan juga booking ke apa namanya wedding atau mungkin yang lain-lain, nanti bisa nge di sini di produk. Dan video ini juga video promosi teaser promosi dari hotelnya masing-masing. Meet with exhibitor yang selanjutnya nanti ini bisa chat ya. Jadi ini bisa real-time pada saat itu juga. Teman-teman tinggal standby aja, bisa standby nanti uh, langsung chatting dengan uh, chat. bukan chatting ya, langsung video call dengan uh, yang jaga booth. Nah, biasanya kalau uh, langsung pengen tanya-tanya, kalau via chatting kayaknya kurang enak, tapi langsung video call aja, langsung diklik aja, langsung di situ. Nanti tim salesnya dari masing-masing hotel bisa standby, langsung nanti bisa uh, berkomunikasi uh, atau bisa tanya jawab dengan pihak visitor. Kalau misal nggak ada, misalkan di luar jam kerja, misal seperti itu, itu tinggal dipilih yang chat WhatsApp ini aja. Nanti tinggal diatur jadwalnya kapan mau bisa virtual, mau tanya jawab, mau tanya-tanya seperti itu. Di sini juga ada kontak nama hotelnya, emailnya, nomor telepon PIC-nya, bahkan alamat websitenya, sosial medianya juga ada. Kurang lebih seperti ini tampilannya virtualnya, simple tapi pasti. Ini fiturnya. Seperti ini ya, uh, nanti yang seperti yang saya sambutkan tadi ada handbook itu, nanti download brosur, dokumen, teaser, streaming, ada exhibitions-nya juga, ada interactions, ada schedule jadwal kegiatannya apa aja, uh, chatting, terus ada sponsor dan media boot put nanti. Yang kita mungkin nanti akan bikin tab 2, 2 hari sekali, atau seperti itu nanti campaigns, silahkan di tanggal itu, terus diikuti boot, boot di kita. Jadi kita bisa lakuin nantinya. Oke. Okay. Yang selanjutnya ada iftar promo. Nah, nanti iftar promo ini mungkin bagi teman-teman hotel yang mau uh, apa kita buatkan iftar reservation systemnya. Jadi, selama Ramadan nanti mau dibuat sistem reservasinya. Uh, bisa diatur mungkin allotment-nya berapa. Misal nanti masuk ke sistemnya agenda kota nanti sama daily hotel. Nah, nanti uh, bisa kita buatin di sini. Seperti itu. Dan ada landing page seperti ini nanti. Ada landing page-nya tampilannya bisa memesan melalui platform nanti cukup nunjukin QR code-nya saja usernya tinggal nanti di scan sama teman-teman di hotel di lapangan nanti udah langsung bisa booking Booking-nya sistemnya udah pakai payment gateway ya jadi kita sudah nggak pakai transfer manual nanti udah pakai payment gateway sama halnya kayak kalau teman-teman belanja di Shopee belanja di Tokopedia dan lain-lain itu payment-nya sudah di bahkan kalau misal duitnya dapat berapa, misal kayak gitu, nanti bisa ditarik kapan saja. Jadi, nggak harus nunggu di tanggal tertentu, di jam tertentu, misalnya gitu. Jadi, misalkan hari ini yang beli lima, ya gitu. Jadi, langsung bisa ditarik dananya secara uh, mandiri oleh pihak teman-teman. Nanti akan dapat dashboardnya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, ya. Ini contoh, saya contohin punya Gerindra Farm Surabaya. Mudah-mudahan orangnya hadir, tapi udah saya undang tadi ya. Jadi contoh seperti ini, nanti bisa beli tiket ya. Nanti ada berapa orang yang booking, nanti sistemnya sudah kita bikin simple. Nah, beli tiketnya, bahkan kegiatannya apa saja, promonya juga bisa dipublis di sini juga. Nanti masing-masing. Ini sistem yang untuk reservasi buka puasa, untuk iftarnya. Nah, ini untuk tiket pricing. Ini bisa diatur sendiri. Nanti dapat dashboardnya tampilannya seperti ini, teman-teman. Bisa atur, misalkan contoh hari ini atau besok ini penuh. Kayak gitu, tinggal ditutup aja tiketnya nanti di sini. Oh, tiket tersisa berapa? Tinggal nanti diatur, nanti seperti itu. Uh, atau lagi early bird nih sekarang sampai bulan uh, awal misal kayak gitu jadi early bird bisa di set dari sekarang bisa lakukan campaign yang kami lakukan di kampanye di uh, beberapa tempat nantinya seperti itu jadi teman-teman bisa atur sendiri tiketnya mau harganya berapa tiketing berapa nanti silahkan nah ada juga yang tanya nah mas nanti biasanya kalau pakai sistem ini uh, gimana uh, apa namanya konsekuensinya atau kerjasamanya bakal seperti apa dipotong berapa nih kita gitu? Ini kemarin juga ada yang tanya langsung pada saat di lapangan, pada saat di minggu yang lalu kita launching. Oh ya yeah. kita selama Ramadan ini nanti akan ngambil kalau bahasanya kita bukan ngambil komisi ya, tapi ngambil zakat. <laughs> kalau zakat tapi harus disalurin lagi dong. Tapi memang benar nanti kita ada komisinya nggak banyak, cuma dua setengah persen kayak zakat memang. Dari setiap transaksi yang misal contoh dua ribu gitu, terus eh, kita ambil dua setengah persen ya, berarti cuma dua ribu berapa ya? Lima ribu aja kayak gitu Saya eh, nggak tahu ya, saya nggak bagus matematikanya. Nanti teman-teman kayaknya lebih jago. Oke okay, next. Nah ini nanti ada QR code, uh, QR uh, check in. Misalkan nanti tinggal kalau nggak mau nyeken nyeken, nanti dari hotelnya tinggal ditempel aja, di download nanti uh, apa QR-nya nanti akan muncul sama kayak kita udah bikin tabletnya seperti kayak uh, peduli lindungi gitu. Jadi user uh, pemesan pemesan paketnya nanti tinggal scan sendiri. Scan sendiri nanti tinggal ditempelin aja. Oh ya, silahkan scan di sini kalau udah verified nanti berarti dia memang udah bayar kayak gitu. Udah sekaligus sudah check in. Nah. Oke. Okay. Nah, yang selanjutnya ada interactive talk show. Ini interactive talk show yang kita bikin, kita kerja bersamakan, kita kolaborasikan dengan beberapa pihak, salah satunya juga dari Medical Tourism, ada sekitar 15 rumah sakit laboratorium klinik yang uh, bekerja sama dengan kami, nanti kita bikin eventnya di hotel teman-teman, seperti itu. Jadi kok bisa ini bisa ikin, uh, eventnya, terus uh, apa yang perlu disiapin oleh teman-teman hotel? Ini yang perlu disiapin cukup uh, ininya aja. kayak sound system, proyektor, sofa, kursi, udah itu aja sih. Sama nanti paket buka puasa buat, Para speaker, para narasumbernya. Udah itu aja. Untuk yang MC, band, dan kegiatannya seperti apa, nanti kita yang atur dari tim Deli Hotel Senggan. Yang atur seperti itu. Kita akan mulai jam 15.00 nanti. Jadi selesai mungkin jam 15, uh, jam 17.00 menjelang buka puasa, baru nanti ada games apa, -apa segala macam. Uh, itu, boleh langsung uh, buka puasa. Seperti itu. Untuk pengunjungnya gimana untuk pengunjungnya, pengunjung nanti gimana untuk ikut ini gratis apa bayar? gitu Nah, kita bikin gini aja. Kalau yang untuk pengunjungnya nanti bisa pengunjung orang yang mau buka puasa di sana, bahkan nanti untuk yang ikut acara ini harus kita harus beli paket buka puasa di hotel tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin dengan biar menarik ya, nanti akan ada gimmick-gimmick gimmick yang dari daily hotel, bahkan dari hotel dari hotelnya sendiri juga. Mungkin eh, paket buka puasa gratis, atau mungkin paket menginap gratis, atau yang lain-lain, gimik-gimiknya nanti bisa kita atur. Seperti itu, Bapak Ibu nah ini yang selanjutnya kita ada cari ramadan nah ini cara cari, cari ramadan ini pun juga kita nggak semua hotel yang bisa ini ya tapi kita kasih penawaran dan kita juga akan uh, approach ke beberapa hotel mau nggak jadi tuan rumah seperti itu jadi kerjasamanya adalah kita juga kerjasama dengan uh, pecinta anak yatim Surabaya nah pecinta anak yatim ini ini komunitas bukan yayasan kalau biasanya selama ramadan itu pasti ramai banget anak-anak yatim diundang untuk buka puasa kayak gitu, tapi melalui yayasan ini atau panti asuhan ini atau uh, organisasi ini seperti itu. Nah ini khusus untuk pecinta anak yatim ini adalah uh, sebuah teman-teman komunitas yang itu menyasar mencari teman-teman atau anak-anak yatim yang memang kurang perhatian atau dia nggak tergabung di organisasi atau panti manapun, tapi dia memang butuh but, benar-benar butuh. Uh, santunan, kayak seperti itu. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman komunitas ini. Nah, yang kita tawarkan seperti apa? Nanti ini kegiatannya kita selama Ramadan itu ada buka puasa ya. Sama bagi-bagi takjil, atau sauron derut, ada infakal Quran, seperti itu. Dan yang kita tawarkan ke teman-teman hotel itu adalah uh, apa namanya? mau nggak jadi tuan rumah uh, untuk 100 anak uh, yatim ini tadi untuk buka puasa. Udah, itu aja nah nanti kegiatannya seperti apa transportasi menuju ke hotelnya seperti apa bahkan eh, apa namanya kembaliin lagi ke ke apa namanya ke rumah masing-masing panti itu tadi atau bahkan ke, ke panti yang sudah kita tunjuk itu tadi eh, itu urusan dari kami nanti sama teman-teman komunitas pecinta nakes yatim seperti itu termasuk juga nanti ustadznya sudah kita atur terus juga nanti acaranya Bahkan yang ngisi acara band, bahkan ada apa ya? Mungkin hiburan, lain-lain, bahkan juga ada cerita dongeng atau apa kayak gitu. Nanti dari kami, dari tim Deli Hotel dan pecinta anak tim komunitas, nanti yang akan ini. Nah itu juga kalau misal ada teman-teman hotel yang kita mau hari tertentu nanti selama Ramadan itu kan bagi-bagi takjil dan sauron terut mau berpartisipasi nggak boleh nanti bisa kontak kami bisa di drop atau mungkin bisa kami ambil tempatnya apa namanya makanannya yang mau kita bagi-bagi boleh seperti itu termasuk juga kita akan berbagi Al-Quran nah di beberapa musola-musola yang memang perlu untuk diganti Alqurannya yang mungkin udah pada sobek seperti itu. Ini, nah ini target hotel partisipan ya. Jadi nggak hanya Surabaya aja, tapi juga ada beberapa juga kami nanti ada di Jabodetabek. Kemarin itu juga ada beberapa juga dari Jakarta, dari apa namanya Bekasi juga udah ada yang kontak kita. Nah untuk ikutan acaranya, ya mudah-mudahan ada user dari Bekasi, dari Jakarta gitu yang tanya di Jakarta mana. Mudah-mudahan bisa lebih banyak nanti di Jakarta seperti itu dan Surabaya ini kayaknya harusnya lebih banyak karena tuan rumah sebenarnya Malang Batu ada Yogyakarta Solo Semarang Bandung hingga Bali jadi hotel-hotel yang ada yang saya tahu yang ada di grup uh, PR Marcom Club itu uh, dari sekitaran inilah kurang lebih paling banyak seperti itu nah, ini statistik uh, visitor ya kunjungan website kita dari di bulan Januari kemarin itu total impression kita di 3 juta Nah, total kliknya yang orang ini, unik visitor ya. Jadi, unik visitor itu orang baru yang berkunjung di di website kita, bukan orang yang existing. Kalau total impression, itu berarti yang udah existing masuk seperti itu, yang udah pernah bookie, eh, pernah masuk di websitenya kita kayak gitu, jadi udah kebaca IP-nya. Seperti itu. tapi kalau unik, nah ini target kita selama Ramadan nanti dengan total visitor di baik itu dari website baik itu juga nanti di event ini visitor kita berharap bisa sampai 3 juta visitor. Kita optimis. Nah, ini untuk yang eh, apa namanya mau join, silakan ada bentuk penawaran ini penawaran dari kami ada di Lux sama suite sama kayak paket Uh, nama hot, nama nama kamar hotel <laughs> silahkan nanti untuk paket yang hotel bintang 2 uh, ada apa uh, kita bikin bundling ya bundling uh, apa namanya paketnya atau bintang 3, bintang empat plus vouchernya sekian nanti voucher itu kita bikin giveaway atau bikin ini seperti itu buat teman-teman nanti setiap hari biar lebih banyak yang berkunjung ke apa namanya acara tersebut di websitenya untuk virtual expo-nya. seperti itu. Nunggu, kalau mungkin ada teman-teman yang ada penawaran lain atau bentuk penawaran lain selain yang ini boleh dikontak kami nanti di uh, nomor WhatsApp. Nah ini ya oh ya ini yang didapat nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada uh, virtual expo, ada free reservation system tadi promosi di feed Instagram, unlimited editorial. Terus juga logo, landing page, poster, undangan dan segala macam. mengadakan event, interactive talk show tadi itu khusus untuk yang pilih yang suite tadi ya. Dan kreatif banner, juga ada pemutaran video maksimal 60 detik nanti yang kita putar 24 hours every day. Seperti itu. Nah ini untuk pembayarannya selanjutnya Oh ya yeah, kita akan uh, promosikan di mana nanti acara ini nah, kita juga ada kerjasama dengan beberapa teman-teman uh, influencer jadi influencer marketing yang followernya uh, 50k 80k ke atas dan target kita sebenarnya dari website dari hotel agenda kota dari medical tourism itu pun juga nanti akan kita blasting juga melalui uh, WhatsApp dari Selain itu juga ada media partner, nanti kita ada radio, ada Instagram, online media partner, terus juga ada uh, beberapa media online yang kita tarik kerja kerjasama untuk event ini, seperti itu. Dan yang ketiga ada kita kumpulin database dari Daily Hotel selama ini sama database-nya Agenda Kota dan database-nya Daily Hotel yang selama ini ada di kita, kurang lebih hampir seratus ribuan database akan kita blasting melalui WhatsApp tadi, WhatsAppnya ke replay tadi itu, kita coba nanti langsung 100.000 ribu ya Bu Antum. <laughs> iya, Pak. langsung nanti kita buat seperti itu dan yang keempat, nanti eh, pastinya kita ada digital ads kita campaign nanti selama eh, apa namanya beberapa minggu gitu nanti, seperti itu oke okay. Oh ya, timeline activity -nya. kemarin tang mulai kita udah kita buat sejak tanggal 15. Terus juga ada proposal kita udah kirim ke teman-teman semuanya. Mohon Mudah ada yang dapat kalau misalnya ada yang belum atau belum ter, belum ngerti atau apa, ya mungkin nanti record video ini akan kita publish di Instagram, eh di YouTube mungkin bisa di-play ulang seperti itu dan 27 Februari kemarin kita udah ngelakuin kegiatan Gathering Markom sekaligus juga launching dan uh, anniversary-nya daily Hotels nah nanti rencana kalau memang uh, memungkinkan jadi sebelum acara itu kita mungkin ini targetnya sih sebenarnya tanggal 10 sih tapi tanggal 10 bentar lagi mudah-mudahan biar nggak terjadi TM dua kali ya mungkin nanti agak mendekati acara saja baru kita akan lakuin TM lagi seperti itu. dan digital campaign-nya kita mulai Tanggal mungkin lebih di situ, nanti akan kita lakuin lagi. Nanti seperti ini ya tampilannya. Nah, ini kalau nanti ada handbook, nah video, nanti akan tampil seperti ini. Ada download brosur dokumen, nanti bisa seperti ini, bisa di-download kapan aja. Ini buat chat dengan semua pengunjung seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini streamingnya. Nah, ini streamingnya nanti kurang lebih seperti ini. Nanti akan looping selama 24 jam. Nah, video, eh, apa namanya, talk show, movie, religi, dan lain-lain, kita ini kan. Nah, silahkan nanti bisa di... Kunjungi di website kita nanti. Kita maksimalin. Oke, okay. anggap ini main stage-nya ya. Nanti main stage-nya akan tampil di sini. Terus juga, ini ada connections. Nah, ini connection ini bisa tanya satu sama lain, bisa chat, -chat juga satu santar pengunjung yang lain. Uh, ini ada exhibitornya. Ini contoh ada exhibitor bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Seperti itu. Ini contoh saya klik bintang 4 aja. Uh, ini Grandafa. Misalnya seperti itu. Nah ini tampilannya nanti bakal kayak gini. Karena mungkin dari teman-teman Gendava masih belum misi. Belum diedit ulang. Silahkan nanti bisa diedit ulang. Seperti ini nanti tampilannya. Nah ini handbooknya seharusnya mungkin udah dipromoin ya nanti. Nah ini bisa chat. Langsung nanti ke Zoom-nya. Jadi, one-on-one on one meeting nanti. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena belum ada orangnya, akan dibalikin lagi. <laughs> seperti itu, Bapak-Ibu. Sudah disiapkan juga untuk chatting ke WhatsApp dan lain-lain.